9 adegan film Spongebob Squarepants yang kena sensor KPI Halo guys, selamat datang kembali di channel Kapolda Bikini Bottom Spongebob Squarepants adalah salah satu karakter kartun Nickelodeon Di Indonesia, Spongebob selalu hadir setiap harinya dari pagi, siang hingga sore Namun sayang, karena beberapa kontennya dianggap cukup kontroversial dan dinilai bisa merusak moral bangsa Kartun ini pun sempat dilarang oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Walaupun larangan ini dicabut, tetap ada beberapa adegan film Spongebob Squarepants yang kena sensor KPI The last scene adalah adegan yang harus dihapus atau dipotong dari versi utuhnya. Entah karena tidak sesuai dengan kebijakan negara setempat atau karena mengandung unsur-unsur tertentu atau karena emang nggak relevan. Inilah 9 adegan film SpongeBob SquarePants yang kena sensor KPI. Kan oh, gitu. Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titiknya? 1. Episode Opposite Day Season 1. Di episode Opposite Day, SpongeBob merayakan hari kebalikan bersama Patrick karena keisengan Squidward yang hendak menjual rumahnya. Namun karena suatu hal, keisengan Squidward ini malah berbalik merugikannya. Nah, untuk versi Indonesia, ada yang diganti kata katanya, guys. Yaitu ketika SpongeBob bertanya kepada Patrick soal teka-teki, kenapa ayam menyeberang jalan. Di versi aslinya, SpongeBob mengucapkannya terbalik dari belakang ke depan, sedangkan untuk versi Indonesia, kalimatnya diucapkan normal. Kenapa ayam menyeberang? Aku menyuruh untuk sampai ke seberang jalan. Dua. Episode Sats Season 1 Di episode Sats, SpongeBob terkena demam buis setelah lupa menutup pintu kulkas semalaman saat tertidur. Karena gak mau ke dokter, akhirnya Patrick yang mencoba mengobati SpongeBob supaya nggak perlu sampai berobat ke dokter yang perawatannya menyeramkan. Namun karena makin parah, akhirnya Sandy membawanya ke dokter dan mendapat perawatan Spongebob istimewa. Saat perawatan SpongeBob ini adegannya menggunakan format live action. Nah di versi Indonesia nya, semua adegan per ketawatan live action ini sempat tayang sebelum akhirnya dihapus setelah ditayangkan ulang pasca ditegur KPI lalu ada juga adegan ketika Spongebob berada di atas kasur yang tampak seperti ranjang penyiksaan bersama Patrick di beberapa negara kecuali Kanada Amerika Serikat dan Inggris adegan ini dihapus karena seolah-olah nunjukin Patrick sedang menyiksa Spongebob oh, oh itu Sandy. Ah, ah. tidak ada orang di rumah Patrick, 3. Episode Neptun Spatula Season 1. Dalam episode Neptun Spatula yang judul aslinya adalah The Spatula and the Stuff, SpongeBob ditantang untuk mengikuti kompetisi memasak oleh Raja Neptunus setelah berhasil menarik spatula legendaris di sebuah museum. Untuk versi Italia, scene ketika Tom Kenny, yaitu pengisi suara SpongeBob lagi mandi, dihapus tanpa alasan yang jelas. Nah, untuk versi Indonesia, perubahannya adalah dialog ketika Patrick menantang Raja Neptunus. Bahasa yang digunakan lebih nggak sopan guys, seolah-olah bukan berbicara dengan seorang dewa, dibandingkan versi aslinya. 4. Nah, nah, nah. iya. ya? Episode Squid's Day of Season 2 dalam episode Squid's Day Off, Mr. Crab harus masuk ke rumah sakit karena cedera. Operasional Krusty Krab pun diserahkan kepada Squidward. Namun, dia malah memanfaatkan kejadian ini untuk berlibur dan menyerahkan semuanya ke Spongebob. Adegan yang kena sensor KPI adalah ketika Spongebob berusaha menarik tangan Mr. Crab yang nyangkut di wastafel, guys. Untuk alasan yang gak jelas, adegan ini dipotong diduga karena mengandung unsur sensual. I got it, boy. What the? lima episode Bummer Vacation season empat dalam episode Bummer Vacation yang aslinya berjudul Bummer Summer namun akhirnya diganti karena SpongeBob itu diminta berlibur dari pekerjaan bukan sekolah mengemudi SpongeBob diminta berlibur oleh Mr. Krabs untuk menghindari denda karena nggak pernah meliburkan pegawainya. Untuk dieleksinya, adegan ketika Sposbob mengenakan kostum Patrick untuk menyamar, adegan ini dipotong mungkin karena durasi waktu yang terlalu panjang, yang karena durasi aslinya udah terpotong lagi dengan iklan. Namun ada yang menduga kalau adegan film tersebut kena sensor KPI karena dianggap mengerikan Mengingat scene sebelumnya adalah ketika Spongebob menyelinap ke rumah Patrick dan menyerangnya Hal ini seolah nunjukin kalau Spongebob baru saja menguliti Patrick hidup-hidup dan menggunakan kulitnya sebagai penyamaran akhirnya <San> hmm? <Apa>? berhasil <San> 6. episode Fancy Season 6 Svensi menceritakan kisah Squidward yang berusaha menyiapkan dan mendekorasi rumahnya bersama SpongeBob, supaya rumahnya bisa muncul di sebuah TV show menggantikan rumah Squilliam. Ending asli dari episode ini sebenarnya menampilkan Nicholas Vitor, pembawa acara Svensi ternyata membenci hasil akhir rumah Squidward, sehingga ia pun memukul Squilliam karena marah. Adegan ini akhirnya diganti karena menampilkan kekerasan dan juga nggak ada artinya. Nah, adegan yang kena sensor KPI adalah untuk adegan kuku kaki Squidward yang terinjak sofa, adegannya dihapus total karena dianggap terlalu sadis oleh KPI oh, sepertinya aku tidak tahu bagaimana harus mengatakannya, Silakan. 7. episode creepy root season 6 dalam episode Krabby Root, Plankton menciptakan kelompok band untuk mencuri resep rahasia Krabby Patty dari Spongebob. Di Indonesia, scene ketika Patrick memainkan lagu William Till Overture dengan perutnya dihapus dari film tanpa ada alasan yang jelas. 8. Episode Sunbleach Season 6 Episode Sunbleach menceritakan tentang Spongebob dan Patrick yang berusaha menghitamkan kulitnya karena gak diundang ke acara pesta yang diadakan Craig Mamation, orang yang kulitnya paling terbakar di TV. Nah, scene yang dihapus adalah adegan ketika muncul iklan soda yang diperankan oleh seorang kakek tua. Adegan ini dihapus tanpa alasan yang jelas. Young old folks from a soda commercial. It's radical. Radical. 9. episode no Nos, Nos, season 6 dalam episode 000 no, Patrick melakukan operasi untuk mendapatkan hidung, namun karena akhirnya malah mengacau, SpongeBob dan kawan-kawan pun berusaha menghentikan Patrick dengan merusak hidung barunya. Di versi Indonesia-nya, adegan ketika Mr. Krabs sedang mengendus ngendus tanah untuk mencari uang dihapus tanpa alasan yang jelas. Lensi, Lombardu, yo. Hmm? Itulah tadi 9 adegan film Spongebob Squarepants yang kena sensor KPI Ada yang pernah melihat adegan ini sebelumnya?